Halo guys, welcome back to Bongkar 2M Kali ini kita memainkan modal setrika ya guys ya Tapi sebelum videonya gue mulai Gue akan bagikan satu ID dulu nih guys ya di awal video Makanya nanti jangan skip skip ya videonya ya guys ya Gue akan selipin ID-ID di setiap video ini ya guys ya Karena durasinya panjang Tinggal percepat aja coy, percepat aja coy Oke oke oke oke Gue kasih tau nih satu ID awal-awal ya Untuk passwordnya bongkar 2 m B nya gede ya guys ya pokoknya yang sering nonton live gue pasti tahu lah passwordnya dan nanti bakal gue tulis di kolom komentar ya guys ya untuk ID nya 435063297 ID nya gue sebutin cuma di video doang ya guys ya untuk passwordnya nanti gue tulis di kolom komentar gue ulangi lagi ya guys ya, guys ya. 435063297 oke okay. Oke, tanpa, tanpa berlama-lama kita, kita mulai ya, guys ya. Kalau nonton live gue kau udah santai aja baru lu nonton, Cok. Bisnisnya berkah, Cok, kalau habis nonton gue terus lu mainin sedekah. Ikutan <laughs> rungkat juga, anjir. <laughs> udah ganti nama gue Bang Pawang kos. Kenapa jadi Pawang kos Cok? Bang Beni, lu cantik enggak, Bang? Cantik loh, kalau nggak cantik gak akan gue nikahin cok. Oke, dapet ya ke Oke, naikkan naikkan gampang. Kau cari 100 sekarang. Cuman naik-naikin ke 1500 lima, ratus Yang susah sulit ya guys ya keteramat 7 hal aduh hayu, salat bareng gue aja tuh, sal diajak salat bareng. Cok, wis dapat skater, cok, maxbet woi, woi, woi, kita nikmatin ya woi, Dapat mak di masker, cok. Ayolah, tiga tirai Lagi asik-asik baca komen, cok. Halo bosku, halo. Naik tentukan enak bang, Anjay. Ini mana ini? Ah, apa ini? Kakek lah, crot Aduh, Anjay. Barbar, -bar, cok. Gak Bar barbar, gak bongkar anjir. Nah, nah, nah. Ini si Leon. Nih ini nih Leon dikasihnya mingguin tai dikasihnya mingguin gua udah bet nih cok kalian gak ada akhlak anjrit udah nunggu skaternya lama Sebenarnya hidupkan aja oke Sebenarnya nggak ngaluh gua mau nikmatin cok gak ngara cok emang tai aja nih Leon dikasih skater bet isinya astagfirullah gua bingung ya isap rokok dulu gua nggak ngerokok cok aduh sabar banget pasti ada nantinya gua kira bakal jadi cowok ini akun belum top up lagi Aduh Leon Leon bingung -bing juga kagak emang ngetahe Leon Leon udah dapat momen ya guys ya bakul bakul chip terima kasih telah subscribe semoga punyamu panjang dan berurat berkas selalu untukmu dan keluargamu aduh kenapa sih ya? semoga dimurahkan rezekinya kenapa kenapa cowok itu cowok skater muncul tapi dikasih begitu coba dong yang kasih tahu Bang request gue mana gue nonton nggak ada request lo belum diputar lagi cowok requestnya yang nontonnya baru dikit cow ntar ntar gua putar kalau yang nontonnya udah pas cowok Oke, dapat skater lagi ya guys ya Kita, kita saksikan, kita saksikan, kita saksikan co. Ini banjir skater ya guys ya Ini ngomong-ngomong gak gua hapus data nih Tapi kurang ajar tiranya satu-satu gua tonjok nih si Leon nih Emang Leon kampret Tiranya satu mulu cok. Eh, ada ketur Ada co, si ketur cok. Apa mau ambil ketur Di balik skater, bigwin pasti ada tombol tentukan <laughs> Astagfirullahaladzim Lu jangan gitu lah cok. Lu kakek kalau up juga kan mau tahi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau gak jadi pacar Intan? Gue mau gak jadi pacar Intan? kalau lu nanya diri sendiri anjir Itu tirai tengahnya mana, cok? Biasanya tiga tirai kayak gitu Jangan pindah rumbang iya betul. Hayu, Muhammad, ketut anji, ketut gak tuh Gak usah ketawa lu pawang hot. Ini mana, co Sekedar dua kali di Mad Max eh batmex di batmex astagfirullahaladzim leon bikin gua emosi aja isinya big Hai emang ini si gara-gara si Leon tai tai tanya mau pargo ya gue anjir enggak jadi cow. isinya emang yang komplette dapat lagi cowok megawin cow. bang udah dibilang sebenarnya jangan dimatiin Oh iya kan gua mau nikmatin lu tanya mau nikmatin anjir di maxbet nih <laughs> naik ya guys ya dengan cara barbar tuh naik 1b cok bing te b berujung tentukan wadah amat 100 ya guys ya ini gua di sini ya guys ya biar gua gampang nyetopnya cok kalau udah jadi 1b500 minimal biar bisa sawer-sawer biar bisa gua naikin level ya ya. tapi kayaknya di HP ini sama si Leon pilih gua cok pilih gua rungkat lagi sih <laughs> ayo ayo mantap hadir masih Aduh disedot lagi sama si Leon cok dua kali skater di maksud cok. isinya bigwin cowok yang satu enggak enggak win ya ya. Emang Leon nih HP cok, sama kayak si Intan udahlah <laughs> habis lagi nih malah gua baca komen aja gue hadir masih Bang jangan lupa gue kalau sedekah. dia ya, habisin lagi, Com si Leon. Apa itu, cok? Kaget gue cok. Aku aku agak dihisap ya, agak disapa, eh, disapa. Liaeka. alo Liaeka, itu disapa, cok. Uh, anjay Bang Herdi. Bentar, bentar. Ini ada iklannya ya, guys, ya. <laughs> Beginilah kalau Tut tut tut. tanda-tanda JB kamar tuh, tuh, tuh. amin, kita 100 lagi ya guys ya, mati tanam, emang Leon kampret, cok, isinya mengecewakan cok, isi skaternya, pokoknya gua nggak mau ya keluar-keluar ini, keluar-keluar room habis-habis sekalian cow. di room ini, biarin, oke, okay, oke, okay. ada ini lagunya cok, aduh, kurang beruntung ya guys ya, sepertinya ditewaskan lagi, kita barbarin lagi aja cok, slow cok. Leon udah panik, cok. Kena skater dua kali di max bet. Anjir. <laughs> kalau cincin stabil berarti mau JP, bang. Enggak, cok. Ini kalau stabil namanya pola-pola. Aduh, benak. Bang lo gak sedekat sama gue, gue tandain muka lo anjir galak juga Speedernya berapa Itu bang, gue pakai speeder 888 ya guys ya triple delapan, kalau chipnya stabil tentukan <laughs> anjing, anjing banyak yang ngetawain <laughs> parah lu semua parah, parah anjir, aduh tapi kita yang penting ada peningkatan kan di live gue cok, kalau main barbar betul gak Biasanya naik satu bet itu susah cok, ini emang si leonnya aja Rada kampret, Masa dapat seketer dua kali di max bet isinya biguin kan nggak jelas kalau dapat sekretar itu oke okay guys di, di tadi sedekahnya gagal ya guys ya cuman up sampai satu b. dan sini ini gua main sisa bongkaran ya guys ya uh, terus gua tanya-tanya viewers mau request request request request, request dari viewers ya, guys ya pas tadi live dan seandainya di up itu viewers berhak mendapatkan 500M ya guys ya dari gua ya guys ya tanpa berlama-lama kita akan ke game selanjutnya. Tapi sebelum itu ada iklan dulu, Cok. apa tuh iklannya, Bang? Ini gua bagi akun, Cok. Buat passwordnya nanti ada di kolom komentar ya, guys ya. Kalau enggak passwordnya nya bongkar 2 mb nya gede, sisanya kecil semua. Itu password-nya gua kayak gitu. Oke, gua sebutin ya ID-nya. ID selalu ada di video ya, guys ya. Gua enggak simpan di kolom komentar. Oke, untuk ID-nya catat-catat P. tiga empat enam tujuh lima dua lima kosong, ya guys ya. tiga empat enam tujuh lima dua lima kosong. Oke, oke, kita akan beberapa lama, -lama Kita gaskan ke gameplay selanjutnya di gameplay ini. Gue pinternya di ya guys ya, karena requestannya juga dimatiin Agar mempercepat, Anda langsung mempercepat aja ya guys ya. Uh, videonya takutnya terlalu lama, cok. Oke, okay. gaskan. Mungkin speedernya Bang. Iya, Cok. Bentar gua ini dulu ya, Guys, ya. Bentar gua ini dulu nih. Emang lihat gue cuman tadi ngabisin ini doang, Cok, 200M doang, Cok. Nah, dapat ya, Guys, ya. Ini awaslah jangan menghalangi, Cok. Katanya enggak usah pakai spider. Oke. Ini kita di sini aja ya, Guys, ya. Kita kasih lambang sini. lah Katanya langsung masbet langsung 500 speed ya, Guys, ya kita lihat ya guys, ya gue tadi nangis Bang lihat lab lu jadi pengen pengen ke sepinggah ke sepinggah kepisahnya tuh apa Cok? Intan gue tadi nangis Bang lihat lab lu jadi pengen apa cowok itu artinya cowok Intan yang hanya -jangan oleh ya Intan kalau dapat sekitar hidupin speedernya Bang itu kan udah gue baca tadi sok seberapa lama udah si Haji gondrong yang kesiaan anuwir temen info sedang mengetik anjay Aldi Aldi ada-ada aja lu kemana aja Aldi kalau ini gua dislike beneran jangan-jangan-jangan-jangan lah lah, dislike cok gue Haji gondrong jangan di ini gue sempet anjir batang hidung lo dan model lambatnya hilangin, udah agak kuis lagi. Oh iya, betar-betar. Tapi, tapi kalau gue ini model lambatnya jangan ini ya, cok. Jangan kecepetan, tapi gue susah bacanya. Kok model, model lambat 5 detik aja ya, guys ya? apa-apa kan, guys, takutnya gak kebaca, coy. Tadi juga gak kebaca. Oh, muncul lagi Bang eh, X. Bang XE. Iya, yeah, Bang XE baik, Cok. kepiksa itu berak astagfirullah muka gue disamain sama kroset Emang bangke, bangke si intan. Semoga ab, amin. Bang, dan Don, don share Abang Iki. Oke, okay, terima kasih sudah share. Wah, muncul lagi Bang XE. gue usah ketawa, Intan astagfirullah. Ini buat si Intan ya. Ini cewek pertama yang gue serupet si Intan. Wah. <laughs> Oke burung Astagfirullah lagi. Kenapa kurang satu itu cowok. Dan sereser abangku. Oke terima kasih dan apa dan. Wah tewas nih enggak cowok tuh epic comeback cowok. Kita main santai aja cowok. Ini requestan dari nekopoi ya guys ya. Kalau up kita bagi dua ya guys ya buat nekopoi. Sisanya baru kita sawer sawer. Oke. Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan. Haha. <tuh> Cuma gua, lu jangan kasihan ke gua, Cok. Gua kasihan ke lu, Cok. Jadi gua nggak bisa bagi-bagi, Cok. Kalau tadi up 1 B 500 kan udah, -udah bagi-bagi, Cok. Gua kirim ke si Nekopo ratus, 500, 500 lagi gua bagi-bagi, Cok. Em dulu keren gitu sekarang dan masa chatting gue di di, di nong nongolin. <tuh> <laughs> maksudnya gimana Cok? itu tadi kayaknya kehapus kayak gua ama gua kali dong. soalnya kan tadi gua hapus chattingan lo hapus chattingan itu ngaruh gak sih kalau mau kalau host ngahapus chattingan eh, tapi wis dapet Cok skater Cok. skater Max bad <laughs> bang kalau tewas open aku akunku mau Aduh, gue pengen istirahat bro, tapi gimana ntar ya? ekse, aduh, gue juga ini aku masih banyak cok, sisanya, crot, crot, aduh, anjing dapat telur cok, aduh, spider, ini requestannya jangan pakai spider sayang, aduh, burungnya cok, nama lagi crot, aduh, taeh tae. super ini super apa cok, getong-getong, aduh, guci-gucinya kurang satu, taeh taeh gue sepin lagi ya guys ya barisan gue komen bilang cium guen dan malah agak komen itu lu makanya jangan jangan jangan ini jauh jangan GG cowok Assalamualaikum Bang subscriber baru Oke Waalaikumsalam Bang Putra Terima kasih terhadir awet kan awet sih awet kan pakai speedernya dimatiin cowok jadi awet kalau speedernya dinyalain nah, udah habis Neko point <laughs> lu gimana sih Yaudah, gak usah, gak usah. <laughs> ya udah nggak usah nggak usah iya iya Bang Bal Bal XC nama aslinya siapa Bang biar gua gampang nah, hmm, apa namanya nyebutin namanya yang penting senang aja dulu dapat sekitar pucar isinya belakangan <laughs> malu sendiri gua anjir emang si pucar ini suka ngeprank tai itu burung bagi-bagi sini ekset kena pucai auto 10 terus banjir sekaternya ini 500, cok. Makasih yang sudah hadir di channel Bongkar 2M. Jangan lupa like dan share ya kawan-kawan, bantu channel ini berkembang ya guys ya. Iya, betul, coba bantu, cok. Bantu cepat berkembang ya guys Tenang saja, gua nggak akan lupa, cok. Kalau up selalu ada bagi-bagi ya guys ya. Apa kata. Sah. Oke dapat lagi, Cok. Gas, hahaha Yang penting enggak ya dulu, Cok. deh keren anjay. Selebel. Pargoy. <laughs> anjay. modal berapa akun, Bang? 377 ya, Guys, ya. Kuncilah gua tadi gak dapat padahal penonton setia atau gimana, Cok? gua ngasihnya ke yang ini. aduh di udah nggak ada sekaten, mantap ini baru host, bagi-bagi akun di, di grup, aduh kurang satu siapa yang bagi-bagi akun di grup Cok? perasaan kemarin sama abang ketur aman-aman aja, ada apa dengan md ya, entah, trot ih sekaten lagi nama cow. ih nambah <tuk> anjir kenapa <tuk> dengannya up tuh yakin gue ya udah-udahan up ya guys ya aduh siap-siap neko poin siap-siap kirim id kirim id Oke okay, sekitar nambah lagi dah oke okay. gucci gucci gucci gucci gucci oke okay, gucci oh, nambah sekitar gucci lagi gucci lagi oke okay, guys anjay saya ini kan anjay <tuk> Hihihi. Sirik tuh sirik tuh. Anjay hostnya apa, Cok? Gua kalau kalau ada yang up happy anjir, kalau nggak ada yang up bosen juga, Cok, levelnya, Cok. Siap. Wah, dapet nih gua. Bagi-bagi, slow, Cok. Ih, apa itu, guys? Ih, gua kasih nenan, Cok lo saya gak pakai dan enggak gue gak pakai sepuluh ini polosin lo nekopoi Cok. anjay nekopoi kirim ID nekopoi kirim ID dapat ya sini nekopoi ya guys ya oke okay, oke okay. oke okay, oke okay. ab bagi-bagi bang pasti bagi-bagi enak bener yang punyaku bang modal gue 110 akun kagak ada yang naik nanti juga ada yang naik coba ya, perbanyak akun dia cut masih ada 10 ini ya, guys. Ya, sabar, guys. Anjay, comeback! Bagi-bagi sih, pasti itu pola gue ya. Anjay, comeback nih! Bang, ada grup ya, ada di deskripsi. Mulai rusuh deh nih, komen. <laughs> mulai sibuk nih siapa namanya? Si MD gue mulai sibuk ya, guys. Ya, siap-siap, MMD. Cepet, dapat lagi cewek apa itu, guys? Kan, <laughs> anjas boleh semuanya boleh ikut semuanya boleh ikut nggak ada pilih -pilih kasih bagi bagi gak ginjal bang matamu ginjal ginjal di bagi bagi bagi bagi dong bagi bagi MD mau nenen nggak nih Oke gaskan bagi bagi lagi guys ya Oke kita stop ya guys ya kita bagi bagi ya guys ya Ini harusnya bagi dua nih sama siapa namanya? Eh hey, stop, woi, hey. woi hey, stop. Guys back, back, back, back, back, back, back, back, back, back aja. Saseg, gua nggak bisa cak. Oh, udah rame nih, gas. Full senyum dong. <tuh. <tuh. <tuh. Aji, langsung ada yang subscribe, cok. Terima kasih, insta, dan Apa sih Novi ya? Novita atau siapa ya? Terima kasih, telah subscribe. Semoga punyamu panjang dan berurat, berkah selalu untukmu dan keluargamu. Semoga dipermudah rezekinya. Amin. Aman, bang? rezeki Kak, oke, ini chip setelah gua bongkar, ya guys? Ya, setelah gua kasih ke, ke yang si request, udah gua kasih. 500M sisanya gue bagiin ya guys ya dan ini gue mulai ke request yang lain Sebenarnya banyak sih request-request dan dan nggak update chipnya juga sampai sekarang belum habis guys cuman karena ada kendala live streaming streamingnya DC ya PC gue gak kuat cok e, nanggepin live, live chatnya jadi e, live streamingnya gue stop cok tapi ini sempet kerekam kok yang ini sempet kerekam tapi yang lainnya juga ada sih yang request anda yang lain tapi nggak gua ambil ya guys karena terlalu lama cok videonya takutnya kalian bosen oke langsung kita ya guys ya oh ya buat yang tadi dapat id-nya uh, id-nya yang udah dapat sama kalian udah ketangkep kok tolong tulis di kolom komentar ya guys ya siapa yang dapat jangan diem diem baik ter kalau kayak gitu gue akan ngasih akun lagi ya guys ya buat kalian kalau kalian nggak jujur biar bisa karil, Cok ngasih akun nggak bohong oke okay, oke okay. oke okay, kita gas lagi ya karena iya gusti lu tadi enggak nulis adi pokoknya tahu gua kasih Cok. Jin... gua gua gua cuman yang yang ini ya Cok yang yang komplit aja yo. Jinji box Max bed bener-bener bentar ya gua baca dari ini aja biar biar adil Jinjin Box Maxbet itu ya guys ya. Yang gua pilih ya guys ya. Betul enggak? Darno Suhendra. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak moderator? kucing Bang di doho. <laughs> ya betul. Oke okay ya Jinji Maxbet ya guys ya. ngasih taunya simple tapi galak cok maksudnya 100 spin ya guys ya 100 spin kosong 100 spin kosong ganti ya ganti requestannya guys ya nggak apa-apa nggak usah pakai pola dia biarin biarin lah biar cepet lah habis pada nggak ngerti cok gua suruh I U O nya dia langsung nyepam nyepam mulu speeder nyalain aja lah nah kelamaan co kemaleman Hai ini 100 pin kalau masih ada sisa ntar gua kasih request buat yang lain ya guys ya kau ada sisa dapat skater co siapa tadi yang request Jinjin -jin boxy Maxbet, Darno Darno Suyandar nih gua jadiin moderator dulu Darno saya dan uh, woi mobil yang mana nih skaternya dan. Katanya yang mana We, yang tadi request cepetan cepetan enggak gua gua gua ke yang user. oke Bang Ih, yang mana free spin atau step-by-step step-by-step step-by-step ya guys ya enggak gua sesuai yang yang request Cok sesuai yang request Cok jangan begitu lah Cok Kita lihat ya guys ya muka gua hilang anjir. Lah kok hilang? Seandainya ini 100 spin ada ada berapa? Ada lebihnya 600 500M berarti 100M-nya gua kasih ya guys ya ke dia. Jika ada 700M gua bayar utang tuh buat yang tadi yang tadi kelewat ya guys ya. Santai bang, yo, Haji Gondrong di mana lu nggak tahu Haji Gondrong ke mana tuh? Ini mentok, gua kasih lima kalau apnya apnya gede sampai berapa B gitu, gua kasihnya ke si dia 500 m ya, guys, ya sama kayaknya kopoi. Sisanya gua bagiin lagi, pokoknya kalian sabar aja cowok intinya yang udah menang jangan ikutan lagi cow, kasih buat yang lain ya guys ya grand tai kucing <laughs> kalau grand Fargo itu sudah ada yang di abu to ijo lihat aja cok JP apaan cok emangnya lu rikai pakai pola a i akhirnya tentukan nih cok tanpa pola-pola jadi cok satu b cok kita habisin 100 pin ya guys ya biar adil ya guys ya gua tunggu bang sampai roll off siap. Ini paling gua sisanya main offline ya guys ya. Sisa akun kemalaman, cok. Nah, nah. Nah, lah kan polaku jadi ya. Bisa lah, bisa. Makanya sabar aja, cok. Jangan pada bertengkar. Cok, gua enggak suka kalau kalian pada bertengkar yang ada gua males cow bagi-baginya cowok terji max belt, anjay subscribe nggak bagi-bagi akun nanti di akhir video eh, Enggak enggak gua nggak bagi-bagi akun cowok lu udah dibagiin cip, masa bagi-bagi akun juga nggak cok akunya buat besok aja gue simpan bagi aja enggak sakit bagi aja gimana cok bagian 100m ya guys ya buat dia ya jangan lupa ngopi Bang siap baca komen aku Bang yang mana dikaya minta eh yang mana bang Deddy nggak bisa move on dari Rika ya Bang enggak bisa cok kan nama aku diganti jadi Rika ya nggak enggak tahu nih pusing gua kangen gua sama si Rika ya, anjir moderator yang homo anjay kirim ID nih sih ini nih Darno, Darno, kirim ID 100m lu dapat nih. Oke okay guys, karena ada kendala pas live streaming itu di situ, gue berhenti ya guys ya live streamingnya, jadi gue lanjutin ke record ya guys ya. Uh, di sini gue isi suara langsung deh karena di sini udah emang gue record cok. Kita ngambil modal sedekah 2m. Oke, okay, sebelum itu kita stop dulu bentar-bentar. Oke okay guys, kita langsung mulai ya guys ya. Pokoknya kita bermain barbar ya guys ya di game ini. gak ada kata nggak barbar. sorry guys, tadi gua stop dulu ya guys ya. Ada kendala dikit. Oke, okay, kita langsung ya guys ya. Kalian sabar ntar gua bagi satu ID lagi. Pokoknya jangan skip-skip, cok. Nah, dapat. Di sini gua langsung barbarin ya guys ya langsung kita masuk aja, Jos. Sah, kan lumayan tuh dapat begini doang walaupun enggak ada big mean. Nah, di langsung auto 10 ya, guys ya. Dapat lagi dua tirainya lumayan buat pink sama petasan ya, guys ya. Nah, dapat lagi, Cok Buci hijau, pink. Dan tidak terasa, Cok baru main sebentar kalau barbar -bar tuh langsung naik coy chipnya Kalau lu main santuy, susah coy nyampe 100M juga. Cara permainan gue udah gue rubah ya guys ya, sekarang mainnya barbar, barbar -bar sekalian cok. Tapi kalau udah berdapat modal lu mau turun bet, nggak apa-apa sih cok. Cuman kalau ini gue barbarin aja ya guys ya. Ini gue record tadi ya, jam berapa ya guys ya? Jam 2 atau jam 3 gue lupa Pokoknya sebelum salat subuh aja ini gue record. soalnya kalau gua lanjut live streaming nanggung cow udah jam segitu mah jadi gua putusin aja buat record nih pokoknya yang, yang dapat ID Tulis ya di kolom komentar ya guys siapa yang dapat jangan dim diem bayi Entar kalau dim diem bayi gue males, Cok. Ngasih akunnya lagi. Oke, kembali ke permainan. Chip-chipnya awet ya, guys nah dapet nah nah aduh tidak nah ini juga pola ya guys ya pola kalau punya kitchen, tuh guys di sini gua paksain aja cok terus-terusan dan gua ini spin satu-satu ya guys ya tap-tap satu satu kali satu kali siapa tahu dapat jackpot gitu kakek merah ya kan nggak tahu cok malah orang lain yang dapet cok tuh lihat iklannya Gak kira ke, ke gua tuh kan lumayan cok Batmax dapat kakek merah 45B mantap cok Cuman apalah daya cok ini terserah si Leon ya guys pun nggak mau muncul cok dia malu-malu kucing Nah Nah satu lagi Nah satu lagi ya siap si kodoknya Kodoknya mau bertiga cok Oh iya gua ada dua cara ya guys ya. ini cara pertama gue ya guys ya buat naikin chip Kalian kalau udah dapet segini mau cabut ganti room itu terserah kalian ya guys ya Gue cuman apa sih ngasih tau doang cara up ke 100m walaupun kena pola tetap up cok walaupun susah jadi kalau mau jadi lu pindah aja cok ke slot andalan lu Cuman trik ini ini sebutnya trik ya guys ya. Kalau kalau mau pakai trik ini yang barbar, -bar minimal akunnya banyak ya guys ya, ada seratusan Kalau akunnya sedikit, jangan deh, Cok. Ini ada cepat habis akunnya. gue gak saranin, ya guys ya. Terus ya kalau yang yang akunnya banyak, pakai trik gini jong. Jangan salahin gue juga ya, guys ya. Siapa tahu emang belum hoki aja, Cok. Oke, okay, oke. Okay. Yang penting kita enjoy aja, Cok. pemain sedekah itu barbar-bar barbar, bar, Cok. gue enggak ada yang cupu main sedekah itu barbar cok dia mau habis ratusan yang pun nggak masalah cok dia kan chipnya dari sedekahan jadi kalau habis pun nggak ada beban cok beda lagi cok kalau lo modal pasti kepikiran anjir kalau habis makanya kita bermain modal sedekah aja ya guys jangan beli-beli chip dan kita top up kalau sudah di up ya guys ya akun yang baru jadi nih kalau belum jadi satu miliar lima ratus, lu jangan pernah top up, ya guys. Ya, Itu top up kalau udah jadi aja, coy. Oke, lanjut ke permainan. Chipnya mulai disedot, ya guys. Ya, sama si Leon ini, kampret ini kambing-kambing. ini hitungannya kena pola ya guys ya tapi chipnya mau naik loh lumayan kan kalau naik 500M juga emang lagi susah aja sekarang cok buat naik ke 1B500 makanya kita mainnya nyebar-bar aja cok kalau sedikit ngebosenin maaf ya guys ya gue bakalan kerja di papa terus sampai kena kakaknya kalau enggak jackpot lainnya ya guys ya asal jangan jackpot koin aja cok kalau jackpot koin, gue ogah jadi Nah, naik lagi nih tapi tetep ya guys ya kalian udah ngomong ngasih ya, guys, ya ini karena karena bikin jadi gua gak langsung masbet ya gue kira udah gak akan, kena, gak akan kena pola ini gua ganti ya guys ya ganti ke akun lain nah ini cara yang kedua guys kita baru-baru di awal tuh, tuh kan dapat modal tuh kita turun bet, guys ini gua iseng-iseng aja coy, cari apa sensasi, sensasi baru buat naikin chip gue cari skater ya guys ya ini gua turunin baitnya dan alhasil seperti inilah kita saksikan maka dapat scatternya ini gua emang niat nyari skater ya guys makanya gua turunin turunin apanya ininya gua lupa tuh gua turunin baitnya guys ya Tidak itu pola kafe biru ya guys ya. biasanya itu biguin cok di si gendang cuman sekarang nggak ada biguinnya ya guys ya pola-pola kayak gitu ini niat gue ini kalau 100 spin habis gue langsung max becok niat gue cuman apalah daya cok kita sudah tidak bisa mengira-ngira ya cok skaternya kapan datangnya? oke okay, skip melalui nah malah dapat skater cok ini padahal niat gue kalau udah habis pin nya gue mau langsung max bed berasa duluan sama skater, udah gitu skater isinya bagus cok. nah kan kakek kena ini kalau maxbet udah 2B 170 ya guys ya udah bisa bongkar nih kalau maxbet seperti biasa gue kalau yang dia skater tuh naiknya dua tingkat ya guys ya gak barban siapa tau dapat skater deketan gitu Jadi kalian tinggal pilih ya guys ya. mau pakai cara yang mana yang gas terus pakai bet tinggi atau habis dapat modal turun bet Ada berbagai macam cara ya guys ya Atau kalian mau pakai cara-cara sendiri nggak apa-apa coq Namanya permainan belum tentu nurutin permainan orang lain itu akan cocok di akun-akun kita ya guys ya Intinya, intinya gini aja cok Kalian bermain model sedekat aja coq Tidak usah beli-beli chip ya guys ya Oke kembali ke permainan Chip mulai disedot lagi ya guys ya Tapi sepertinya ini 100, 100 spin di base 9 m aman ya guys ya Masih ada sisa chip nah kan masih ada satu kali sepin lagi trot aduh sayang sekali ya guys ya ditawaskan oke guys cukup sekian ya guys ya dan terima kasih uh, buat kalian semua yang sudah subscribe, nonton video ini sampai akhir pokoknya terima kasih banyak ya guys ya gua terima kasih banyak buat kalian semua sebelum menutupan gua kasih satu id lagi karena gua baik hati gua kasih ya guys ya satu id lagi ya hp uh, nanti gua tulis di kolom komentar tapi kalau pengen langsung juga boleh kok Bongkar 2M. pin selalu sama ya guys ya. B-nya gede, sisanya kecil semua ya guys ya. Tidak ada spasi. Oke, okay, untuk ID-nya 434828334. Gua link sekali lagi 434828334. Ini kayaknya kalau yang dapat akun yang gak skip-skip video ya guys ya terus jika kalian dapat akun, gue harap kalian konsisten ya uh, terus di kolom komentar lu dapat akun berapa biji, misalnya lu dapat semua juga komen aja cok. oke okay, oke okay. buat semuanya terima kasih yang sudah nonton terus support channel bongkar 2 m agar gue semangat ya guys bikin konten-konten dan streamingnya uh, cukup sekian tanpa berlama-lama. bye, I love you everybody, bye bye.